Baek Junki atau Joe Dante Asli Dari awal kehadirannya, Baek Junki sudah menyisakan tanda tanya yang besar kepada kita semuanya. Mulai dari keberangkatannya dari Amerika bersama Logan Lee hingga akhirnya sampai di Korea dan ternyata terlibat dengan rencana Chun so Jin. Karakter Baek Junki sangat misterius dan sulit untuk ditebak bahkan penonton dibuat bingung karena tidak tahu sebenarnya Baek Junki adalah karakter jahat atau baik. Dari ketujuh episode yang telah tayang, karakter sebenarnya dari Baek Junki masih belum tertebak jelas, bahkan penonton semakin dibuat penasaran melihat Baek Junki tertawa jahat di preview episode delapan. Preview episode delapan itu juga membuat Mimin sangat curiga dengan karakter Baek Junki dan masa lalunya juga. Sebelumnya kita mengetahui masa lalu Baek Junki sangat kelam, karena orang tuanya dibunuh dan hartanya dibawa pergi oleh Jo Dante. Namun semakin kesini Mimin meragukan kebenaran dari cerita yang disampaikan oleh Baek Junki sendiri. Terlebih setelah penayangan episode 7, kita melihat masa kecil Jo dan Tae yang digusur rumahnya oleh ayah kandung Baek Junki. Saat itu kita juga melihat bahwa ibu Jo dan Tae terbunuh karena penggusuran tersebut, namun Jo dan Tae masih selamat dan pingsan di tempat. Sepertinya Jo dan Tae dibawa oleh ayah Baek Junki dan dijadikan pembantu mereka hingga dewasa dan mungkin saja Joe dan Teddy diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga Baek junkie ki Baek -ki juga merupakan orang yang sangat gila judi, bahkan dia bisa menghabiskan banyak uang hanya untuk berjudi. Selain itu Baek junkie juga mengetahui kode sandi berangkas milik orang tuanya. Hal ini sebenarnya tidak masuk akal, karena tidak ada orang yang akan memberikan kode berangkasnya meskipun itu anaknya sendiri. Mengetahui Baek junkie sangat suka berjudi, bisa jadi Baek Junki diam-diam mengambil uang orang tuanya untuk berjudi. Selain itu Mimin merasa curiga jika sebenarnya Baek Junki ada kaitannya dengan kematian orang tuanya sendiri. Bisa saja dia bekerja sama dengan Jo dan T, namun pada akhirnya dihianati oleh Jo dan T sendiri. Dan akhirnya Baek Junki berakhir di sebuah tahanan karena dianggap sakit jiwa. Jika kita kembali pada episode 5 saat itu Jo Dante mengatakan bahwa Baek Junki sangat gila judi dan bahkan selama di penjara pun Baek Junki masih bisa diam-diam pergi berjudi. Lalu dari mana Jo dan T tahu hal itu dan bagaimana Baek Junki bisa berjudi dan mendapat uang padahal dia sedang ditahan dan logikanya dia bahkan tidak bekerja. Hal ini pasti ada kaitannya dengan Jo dan T, mungkin saja diam-diam Jo dan T masih memberikan uang kepada Baek Junki untuk berjudi. Sehingga Joe dan T mengetahui kebiasaan dari Baek Junki itu sendiri. Jika memang benar Joe dan T masih memberi uang pada Baek Junki, itu artinya mereka sempat bekerja sama dan masih memegang kartu as masing-masing. Hal ini juga diperkuat dengan tingkah Joe dan T dan Baek Junki yang sama sekali tidak menyerang satu sama lain melainkan hanya menyindir saja. Hal ini tentu saja sangat aneh. Bahkan dalam situasi seperti itu Baek Junki masih sempat untuk berjudi dan memikirkan uang yang dimiliki Logan Lee. Selain itu dia juga sibuk meminta uang dari Chun Soo Jin dan keluarga Logan Lee. Karakter Baek Junki ini semakin lama terlihat semakin jahat dan bahkan bisa lebih jahat dari Chun Soo Jin dan Joe Dante. Dan mungkin saja karakter asli dari Baek Junki ini akan terlihat di episode 10 nanti.